Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safuan Kita kembali semula dalam Saf Kita akan sambung react kita punya agent Ali Kali ni Season 2 Episode 1 Season 1 dah habis So masanya untuk kita react Season 2 tanpa buang masa Jom Alright, container komen ke? Tangan risau, biar saya setelkan Okay kita buat seorang-seorang. Oh. Macam biasa. Dan kita langgar. Tak berubah lagi. Aduh. Ali. Ya, komen tinggal seorang. Oh, uh, okay. So, nak bertemu apa? Gila betul. Motor dia memang... Memang OP gila Pemandu tak sedar pun okay, Komen jatuh dalam laut Aduh maksud air lagi huh? Ambil sakit aku huh? Menang kali ni hmm. right, Baik mudah Tak kisahlah siapa pun yang dapat Yang penting kita berjaya selesaikan misi sama-sama Eh Ali syarau baik Dengar Ali ikut Kau nak masuk dulu? Eh tak dapat. Lah Ali ni ingat gentleman apa ni Ali? Oh, ni tu apa masuk baru ke? Kita tak pernah tengok kan tempat masuk ni. Oh, tukar. Oh, kita tak pernah tengok benda ni. Bukan mai sini boleh tukar ke mana, mana? Hmm. Ada bagus juga habis kita kena repair. Uncle, bila saya nak dapat pergi akademi? Tak sabar dah ni. Eh, sabar Ali. Akademi mata bukan tempat main-main. Kau tahu tak? Kat situlah Uncle terima latihan yang paling dahsyat Uncle pernah dapat seumur hidup Uncle. Untuk Ayah, damn! Baguslah, Ali pergi sekolah dulu ya. Hah, cantik tulisan dia. skuter turbo siap ya, bang ni ah, lompat terus ah. yang kamu pun dah semakin meningkat kamu <laughs> jangan salah faham cikgu bukan nak puji tapi nak ingatkan semua ni tak ada makna kalau kamu masih gagal dalam subjek sains Oh, size guys, Rio okay, tu Ali je so yang tak daftar lagi kelab. Kelab lain dah penuh sekarang. Así kena masuk kelab. Secara automatik akan masukkan ke dalam kelab mengumpul stamp. Ah. Jangan lupa hadir di bilik 52. Tadi mesti ada something ni hari kan. Hari ni, ya? Sebab dia ya. Ali dia seorang je kan yang kena masuk kelab mengumpul stem stamp. Oh Mari tampal. <laughs> Obviously Lily Bro 2. Suspicious, eh? Tu, almari tu, almari tu, almari tu. Mesti ada something laluan. Eh, hey, Alicia? Apa kau buat kat sini? Hmm. <gasps> kau pun Ali kelak mengumpul stem juga. <laughs> ah, kamu berdua dah sampai. Bagus. Cikgu, saya nak mohon suka. Ooh. Dah ni kan? Eh? Ini mesti daftar eh. Ha. Daftar pakai Steam eh. Itu dia Cikgu pun Itu ID card kamu Jangan hilangkan Academy Latihan Mata Ooh, Let's go ingat, Siapa yang turun cover Bila kamu keluar jalankan misi Perhatian muri-muri semua Oh ya yeah. oh, yeah. Season 1 punya niat per, uh, Announcement yeah. Ya, yeah, so, banyak kumpul kali yang di cover, terkumpul di tapak perhipunan dengan kadar segera. Ejen Karya, alright. Oh, padanlah. Dalam air, dalam laut ke apa, dalam tasik ke apa? Ah, uh, Ejen Karya, kita nak pergi mana ni? Akademi Mata terletak di sebuah pulau. Tak jauh oh, dari. Oh, pulau. Okey. Pulau rahsia. Tak wujud dalam peta. Oh Oke, okay. Kenapa? hand, wah, kena serang. Apa benda siapa kena serang? Apa yang dah dia selalu datang waktu timing. Apa yang berani serang? Timing peli-peli jalan, jenali datang. Oh ni karya, ke? Eh. Ada kah? ukan So ini maybe mirror karya aku dah tak nak teka dah siapa ke okay? boleh pakai kad sama juga macam kebetulan pula Weh, apa ni overdrive apa? Apa tu? Wei dia ilusi kan Abi, kau weh? Kenapa ni? Dia buka weh. Wow. Main control lagi. Main control yang ada offensif bahaya weh. ada offensif kat lah masa aku tak boleh dia alisha. Lincha, oh, tak boleh dia. Bagi dia sedar. Dapat kau. Bercakap pun tak Siapa dia tengok, tengok ni? Oh, eh, Naim. Aku risau kenali ni. Dia orang masih saja kerja sama lagi weh. Elak Ali. Ah! Let's go! Tarik dia. Yeah. Pantai. Ui, ada orang tahan. Siapa? Bangka? Aku Bakar. Siapa? Test ke apa? Oh testnya Ah, Kena scam. Betul lah tukar Ria Oh ni semua pelajar-pelajar Ria -pelajar. pengetualah Sedakat ni Belum pernah ada lagi yang berjaya misi ujian hari pertama Eh, uh, Itu pun kerjasama macam tak full lagi ah, Mesti ada seorang Yang macam tak puas Oh uh, tangan dia putus dia repair baliklah eh. Angan mekanikal so villain kita masih lagi geng inilah kan kumpulan yang lain semua sekali apa maksud dia semua Don't stress Tak ada orang lain lagi Oh semua nombor Ya yeah, season 1 Kita tengok nombor 1 2, 3, 4 lah kan Sebab si apa Jenny tu 4 so Kita akan tengok nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aku tak tahu berapa yang menyala tadi Tapi ada nombor lain tu punya itu so itulah dia untuk season 2, episode 1, introduction, Ali masuk mata, kena uji, dia lepas macam biasa. dengan mudah sebab Alisha, Alisha macam biasa carry it. Tapi Ali pun dah makin improve. Lepas tu kita ada story sikit pasal ahli-ahli yang lain. ah yang dalam kumpulan UNO ni. So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Kalau korang suka dengan video ni boleh like, jangan lupa subscribe juga. Kita akan jumpa lagi di episode akan datang. Assalamualaikum dan... Bye-bye.